Stres berat? Sefi tersingkir dari Liga Champions. Barcelona sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itu beribahasa yang jitu menggambarkan situasi Blaugrana saat ini. Usai dipastikan terdegradasi ke Liga Europa, Barca dikalahkan Bayern Munich 3-0 di match ke-5 fase grup Liga Champions, Kamis 27 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Untuk musim kedua berturut-turut, anak asuh Sevi gagal lolos ke babak gugur kompetisi kasta tertinggi Eropa setelah Inter Milan membantai Victoria Zen 4-0 Rabu 26 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Hasil itu memastikan Barca tak bisa menyalip torehan poin Inter dan FC Bayern di grup C. Setelah itu, raksasa La Liga tersebut masih harus menjamu derrotan di Nou dan akhirnya tumbang berkat gogol Sadio Mane menit 10 dan Eric Maxim Copomoting menit 31 serta gol telat Benjamin Pavard menit 90 plus 4 tanpa mampu membalasnya. Lewat skema serangan balik Bayern Munich unggul cepat di Camp Nou. Serge Gnabry mengumpankan umpan bola lambung ke belakang Hayso Bellorin yang diterima dengan apik oleh Sadio Mane. Penyerang Senegal itu lalu langsung berlari ke kotak penalti. Ia disambut marc Andre Ter Stegen yang maju untuk menutup ruang tembak, tetapi Mane mampu mengarahkan tendangannya masuk ke gawang di menit 10. Chopo Moting semakin menambah penderitaan Barcelona di menit ke-31 sekaligus menggandakan keunggulan armada Julian Nagelsmann. Lagi-lagi, dalam situasi serangan balik, Gnebri berlari memperentrasi pertahanan Barca sebelum melepaskan bola dengan timing sempurna ke arah kanan dalam. Chopo Moting mengontrol bola sebelum menaklukkan Ter Stegen dengan sebuah finishing jempolan. Nestapa Barca pun paripurna saat Pavard menambah gol Bayern Munich di detik-detik terakhir pertandingan. Tendangan Gnebre di kotak penalti melambung tinggi usai memantul tanah dan bola jatuh di muka gawang di mana Pavard sudah menanti untuk mencemploskannya melewati Ter Stegen, sebuah usaha bertahan yang buruk dari tim tuan rumah. bocorkan Son heung merapat tahun depan.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 Dengan kejam, Bayern Munchen melumat tim yang sudah pasti terdegradasi ke Liga Malam Jumat itu dengan tiga gol tanpa balas. Barcelona memang sudah dipastikan nasibnya sejak Inter Milan menaklukkan Victoria Zenz 4-0 beberapa jam sebelum laga. Laga Barcelona versus Bayern Munchen pada matchday kelima Grup C Liga Champions 2022-2023 berlangsung di Stadion Camp Nou, Kamis 27 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan Barcelona versus Bayern itu berakhir dengan skor 0-3. Tiga gol kemenangan Bayern dicetak oleh Sadio Mane menit 10, Eric Maxim choupo Pomoting menit 31, dan Benjamin Pavard menit 90+5 plus 5 sebelum pertanding melawan Bayern Munchen. Barcelona pun sudah dipastikan tersingkir dari Liga Champions 2022-2023. Situasi itu terjadi setelah Inter Milan memetik kemenangan saat menjamu Victoria Zen di Stadion Giuseppe Meazza, Rabu 26 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Inter Milan menang telak 4-0 berkat gol Edin Dzeko, 2 gol, Henry Mkhitaryan, dan Romelu Lukaku. Nerazzurri, julukan Inter berjarak 5 angka dari Bayern Munchen yang menempati posisi pertama. Dengan demikian, Inter pun berhak menemani Bayern ke-16 besar Liga Champions. Inter Milan berhak melangkah ke-16 besar karena sudah unggul 6 angka dan head-to-head -head atas Barcelona yang duduk di peringkat ketiga. Barcelona pun tersingkir dari Liga Champions dan dipastikan terdampar ke Liga Europa sebab mereka tak bisa lagi mengejar poin Bayern dan Inter Milan. Jude Bellingham hanya minat gabung Real Madrid